Satu, Anda memiliki pasangan seks baru yang tidak jelas. Dua, Anda memiliki banyak pasangan seks. Tiga, Anda pernah didiagnosis gonore sebelumnya. Empat, Anda memiliki infeksi menular seksual lainnya. Lima, melakukan hubungan intim di saat wanita menstruasi atau keputihan abnormal. Enam, sering menahan ingin kencing. Tujuh, sering melakukan onani atau seks dengan tangan.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 Empat haid yang tidak teratur atau abnormal seperti susu. Lima perut bagian bawah terasa sakit pada saat berhubungan seks atau setelahnya. Enam perdarahan pada saat berhubungan seks atau setelahnya. Pendarahan berlebihan ketika mengalami menstruasi. Komplikasi penyakit kencing nanah gonore pada pria dan wanita. Pada pria, satu kemandulan, dua buah zakar bengkak, tiga demam. 4. Sakit persendian, 5. Mudah sakit, 6. Mani encer, 7. Mudah terkena penyakit kelamin, 8. Sipilis, 9. Heave AIDS, 10. Herpes genital, 11. Kutil kelamin. Pada wanita, 1. Keputihan tidak normal, 2. Miss v keluar bercak coklat, 3. Menstruasi tidak normal, 4. Kemandulan, 5. Benjolan di Miss V.